Ya, ya? Oke. Okay. Langsung aja ya. Eh panggil rekan-rekan. Kita langsung saja ya. Kita akan belajar lagi mengenai digital prospecting. Ya, hari ini juga kita akan belajar digital marketingnya. Ya, baik bagi yang bisa pakai virtual background boleh ya. Saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk belajar. Saya coba untuk maksimal hari ini. Nah, di sini pun juga nanti saya harap teman-teman bisa interaktif. Jadi saya tidak mau praktek sendiri, jadi nanti yang mau share, yang mau belajar, silakan. saya coba jadikan ke host -nya. Jadi saya dampingi dari sini. Oke, izinkan saya mau share screen ya. Terima <tuh>. Oke, okay. auto digital prospecting in hybrid era ya. Hari ini adalah eranya hybrid, ya, Bapak Ibu. Rekan-rekan, artinya kita bisa menjalankan bisnis HDI secara offline ataupun online. Tidak, kita tidak bisa mengatakan, 'Oh, saya sukanya online aja nih, saya udah terbiasa.' No, yang kedua, kita juga, kalau oh, aku lebih suka yang offline saya nggak usah belajar lagi online sama juga no jadi dua-duanya ini mempunyai uh, kekuatan yang sama sehingga kalau kita di, kita kalau kita gunakan dua-duanya itu jauh lebih maksimal hasilnya contoh hari ini kita bisa kumpul dalam suatu room walaupun virtual tapi kita bisa mengumpulkan masa jauh lebih banyak dibanding offline Lifeline dulu, kalau kita ngajak eh, ajak ketemu itu ya, itu paling sekitaran kita saja. Iya kalau rekan kita satu kota, kalau beda kota, nggak mungkin ya Bapak Ibu. Nah itu yang perlu kita perhatikan di awal. <tuh> Yes. maaf jangan kaget Bapak Ibu ya ini supaya tidak ngantuk ya. <laughs> yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah memiliki akun Instagram Ayo hari ini coba dicek Apakah anda sudah memiliki akun Instagram ya. bukan Instagram bisnis ya no kalau bisnis beda lagi anda sudah memiliki akun Instagram pribadi atau belum Oh saya sudah punya tapi saya masukkan ke bisnis, tolong diubah ke akun profesional, tapi jangan bisnis, ya. Nah bagaimana caranya? Nah, saya memang tidak praktek ya di sini, tapi saya akan tuntun di sini rekan-rekan. Contoh, kita mulai dari mana? <tuh> Kalau kita sudah punya akun Instagram, bapak-ibu rekan-rekan bisa melihat hal yang pertama pada saat orang melihat akun sosial media kita adalah foto profil, setuju ya? orang pasti lihat dong. kalau misalnya foto profilnya gambar boneka, gambar madu misalnya, ini orang siapa ya? namanya nih, tapi nggak ada gambarnya, fotonya komando misalnya. jadi harus dicek kembali ya, cek foto profilnya. atau mungkin foto profil foto profil kita, tetapi fotonya buram. Ya kan Itu juga pengaruh ya di digital prospecting Jadi hal yang pertama, ini mungkin simple Ini hampir setiap pertemuan kita selalu membahas ya Simpel ya, simple tapi kalau kita tidak melakukan Ya hasilnya tidak akan ada Setuju ya semuanya Ayo dicek akun Instagramnya <tuh> Saya selalu mengatakan kepada rekan saya kalau saya lihat akun Instagramnya saya komen dia ya, secara personal, tolong dong ya akun Instagramnya diganti fotonya. Kalau boleh kamu foto di studio ya paling berapa ribu ya? Tapi sekali foto kan langsung disimpan, ini bisa pakai-pakai lagi nanti. Oke. Okay. <tuh> Yang kedua kita harus buatlah akun Instagram Anda terlihat profesional. kemarin saya ketemu rekan saya saya kalau tidak salah ya, yang pasti tahun 2021 no, Oktober, November ya kalau tidak salah ya Bu Surni ya waktu ketemu beliau saya ngobrol, kemudian juga beliau pertama sekali membuat akun Instagram yang dibuat oleh beliau saya lihat saya, saya memang kalau secara online seperti ini, bisa nggak kita dampingi, kita cross-check? Bisa aja, cuma uh, harus secara personal Bapak-Ibu, rekan-rekan. Kalau ini kan umumnya bagi yang mau sharing, uh, mau praktek langsung, saya akan jadikan nanti saya tuntun. Nah, betulan waktu itu saya ketemu dengan beliau, saya langsung arahkan, saya mau cek dong Ibu Instagramnya, akhirnya saya bantu cek, ternyata belum diubah ke akun profesional. Nah, bagaimana step dan e, tahap untuk mengubah akun kita ke akun Instagram yang profesional. Itu ada di pengaturan. Ya, nanti ya kita coba bahas dulu nih teorinya Ke selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan, cek apa yang perlu dicek? Cek nama Cek nama dan cek nama pengguna akun Instagram Anda. Contoh: Saya sengaja kemarin, kenapa saya tanya di Diamond Villa Group? Boleh dong sharing akun Instagramnya, ternyata yay, masih banyak loh yang memakai nama. Sorry, yang memakai nama atau menuliskan namanya dengan menggunakan angka. <tuh> Salahkah? Tidak, tidak salah tapi itu kurang profesional. Apa ibu? ya. Sekali lagi, cek nama akun Instagram Anda. Apakah ada angka? Kalau boleh, hindari menggunakan angka, baiknya menggunakan simbol. Misalnya, ada score titik atau F, itu boleh. Ya. Supaya kenapa orang yang melihat akun kita, kalau dia lihat akunnya, ada angkanya. Wah ini akun, sorry ya, mohon maaf dalam tanda kutip Akun bodong atau akun yang Eh cuma sekedar iseng buat Habis itu mungkin hilang ya. Kemudian Cek juga nama pengguna Coba dicek nama pengguna kita Nama dengan nama pengguna beda ya Kalau saya Menggunakan nah Pertama tadi, nama Kalau nama saya pribadi Saya, saya tulis Nite .wrw nite titik wrw, kan tidak ada angka ya. Kemudian nama pengguna, nama pengguna ini juga harus flat, harus apa ya Bapak Ibu rekan-rekan, harus detail ya. Artinya ini akun ini menunjukkan kita itu sebagai apa. Ya, contoh kalau saya tulisnya pengusaha spasi HDI spasi garis datar spasi biskin. <tuh> Tujuannya apa? Begini, pada saat ada orang yang search di Instagram, kolom pencarian, dia ketik misalnya HDI. Kita bisa jadi urutan ketiga, keempat, kelima. Bisa jadi itu kita, yang urutannya. Dia ketik HDI, atau dia ketik biskin. Bisa jadi urutan satu atau dua dan selanjutnya. Kenapa? Karena kita di nama pengguna kita itu adalah ada HDI dan b b -Skin. Nah, orang yang mencari mesin mencari apa? Dia mencari HDI dan dia mencari b -Skin. Saya punya pengalaman, saya tidak sebutkan nama, ada satu enterprise HDI. Waktu saya searching HDI dan b dia nomor satu unggul. Terus saya hapus, saya pakai akun yang lain. Saya searching lagi, HDI BISKIN. Dia lagi yang naik. <laughs> saya perhatikan apa yang membedakan saya dengan akunnya. Saya baru perhatikan, ternyata, eh ternyata. Nama penggunanya itu apa ya, bahasanya itu uh, jelas ya Bapak-Ibu. Menunjukkan dia adalah seorang pengusaha HD. Dia tulis HD. Kalau saya tidak salah, dia itu distributor HDI uh, dan di skin. Nah kalau saya kan pakai garis datang di tengahnya, <tuh> seperti itu Bapak Ibu Lirka. Nah tujuan nama pengguna ini kalau orang mencari di kolom search, ya kita yang terlihat adalah nama pengguna, bukan nama. Ya nama pengguna bukan nama. Itu. Kemudian yang sebelah kanan saya ada aktif sosial bersosial media. Dalam menjalankan ataupun melakukan digital prospecting dan marketing digital Itu kita harus aktif di sosial media Kalau saat ini kita bahas Instagram, ya berarti kita harus aktif bersosial media Instagram Contoh, kita harus aktif untuk menyukai postingan orang Kemudian kita harus juga aktif untuk komen postingan orang lain Kemudian, kita juga harus aktif untuk share. Mungkin ya, kontennya bagus, mengedukasi. Kita share, atau mungkin ada kontennya dia minta dukungan untuk di-share. Ayo, kita bantu ya, atau perlu di-komen. Ayo, kita komen. Kemudian, tag. Kalau misalnya ada, dia minta tolong tag. Ayo, kita tag. Mungkin kelihatannya tidak ada benefit secara nyata ya kalau kita apain sih gitu ya tapi rekan-rekan ini namanya uh, apa ya uh, personal branding di media sosial kalau kita ini yang namanya interaksi sosial sosial media jadi walau pada saat contohnya gini pada saat saya komen statusnya misalnya ibu Pariani pasti beliau lihat loh ini kan kanite ya komen kalau misalnya kita belum kenal ya, belum kenal dia buka ini ini siapa ya di klik akunnya, akunnya saya maksudnya dia oh oh pengusaha deh, dia lihat fotonya oh gitu Nah kemudian tag, nah tag ini kita bisa pakai bapak ibu rekan pada saat posting di story ini juga salah satu cara untuk aktif bersosial di media ya tag siapa-siapa calon prospek boleh rekan kerja juga boleh ya uh, mentor kita Pak Adi selalu mengingatkan ya, please di share dan jangan lupa tag bukan untuk memperbanyak followers no tapi ini tadi <tuh> untuk kita aktif bersosial media namanya kan sosial kegiatan sosial tapi lewat media internet Bapak Ibu rekan Kemudian upload. Ya, kita juga harus aktif untuk upload konten. Ya. Baik itu di feed Instagram story ataupun di reels. Ya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk edukasi ya sekarang, apalagi di Instagram. Itu banyak sekali yang luar biasa. Nanti kita coba praktek. Dan yang terakhir itu live. Kita mari coba gunakan ini semaksimal mungkin. Live ini saya tunjukkan untuk bisa mencari prospek yang lagi aktif di Instagram. Dan ini dia. ya Ini dia bagaimana cara kita memulai prospecting. Ini bukan marketing ya, ini prospecting. Yang pertama dengan kolom username ya, kolom pencarian dengan mencari <coughs> nama pengguna. Nama pengguna di sini saya bagikan ya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa menambahkan ya. Saya ambil contoh nama pengguna bukan hanya nama orang, tidak tidak hanya itu. Yang pertama kerabat maksud saya kerabat adalah teman kita mungkin kita lupa kita nggak punya kontaknya kita pengen cari di sosial media teman sd smp sma kuliah atau mungkin ke luar negeri waktu kita ke luar negeri kita tinggal cari di sosial media ya kan mesin akan mencari Tinggal kita ketik namanya siapa ya ya kan kemudian ini macam-macam ya guru dan sebagai nama orang yang spesifik ya. Kemudian tokoh publik, contoh misalnya contoh ya ini contoh ya kita misalnya cari dokter ya dokter siapa yang ingin kita cari? Atau misalnya nih contoh lagi ya tokoh publik ini tokoh publik ini pasti di akunnya nanti ada tokoh publik Bapak Ibu dan ada bintang itu warna biru misalnya sorry ya kita ambil tokoh publik ini seperti eh, pemerintah contoh misalnya Bupati DPRD namanya ya DPRD atau bisa jadi juga eh, seperti apa ya eh, organisasi ya dan lain sebagainya toko begini bapak ibu bisa cari siapa saja ya atau misalnya Pak Jokowi itu langsung muncul ya kan <laughs> oke okay, organisasi nah organisasi di sini banyak bapak ibu ya contoh misalnya partai ada ya kemudian kegiatan sosial ada contoh yang uh, saya punya online itu dia punya teman dia punya saya lupa namanya Nah, oh iya House of Harapan Harapan Indonesia kalau tidak salah ya. Nah itu juga bisa kita cari misalnya Harapan Indonesia atau misalnya House of Perempuan itu yang punya uh, Destriana ya ya salah satu pemegang saham HD itu <laughs> udah ada yang punya gitu. Atau misalnya nih kegiatan sosial yang sering kita dengar apa ya misalnya eh, organisasi apa ya misalnya yayasan apa gitu ya Atau ah, saya sedikit sharing juga, saya punya rekan kerja Ternyata dia juga kreatif ya dia, dia ingat ada satu organisasi, yayasan Sorry, yayasan yang pernah dia temui dan lupa namanya Akhirnya dengan, uh, oke okay, aku coba cari ya yayasan uh, Dia sedikit-sedikit ingat, eh ketemu Nah dari situ dia dapat kontak Inilah kenapa tadi kita berbicara, uh, kita menggunakan Pencarian lewat username dengan mencari nama pengguna, kemudian artis-artis ini banyak ya. ya. Jangan cari Ulan Guritno, itu udah member. Mm -hmm. ya kan, <g pace> cari yang lain ya. Justru Ulan Guritno kita bisa menjadikan uh, apa ya? Kita bisa memakai sebagai edifika, edifikasi untuk artis yang lain, ya kan? Uh, uh, ini loh. Si ini udah join, udah member. Ya kan? Siapa hari ini idol dan masih banyak lagi? Cari artis yang, atau mungkin ada kenalan dengan keluarga artisnya, cari dicari terus follow. Ya, kita follow, kemudian sukai postingannya. Itu prakteknya ya. Kemudian, dan main lain sekolah, kampus, dosa, macam-macam. Coba Bapak Ibu rekan, -rekan perhatikan username ini. Ya, username. Pada saat kita klik, contoh misalnya Nite, eh, sorry ya sorry Nite, misalnya pengusaha ADI pasti yang muncul yang bertuliskan nama pengguna pengusaha ADI, itulah alasannya kenapa saya yang tadi bilang yang di belakang. Di situ kita harus uh, cek nama pengguna kita, Bapak -Ibu. Cek nama pengguna. Ya, supaya nanti kalau ada yang cari atau misalnya kasih ya uh, distributor madu atau misalnya itu kurang spesifik distributor clever honey boleh ya atau member hadi orang pasti cari member hadi muncullah anda yang memakai nama pengguna member hadi atau BISKIN ya kemudian ya dalam digital prospect ini oh, kita bisa menggunakan hashtag. Oke, okay. hashtag di sini ya. Kita gunakan yang lagi tren Bapak Ibu rekan-rekan, sesuai dengan konten yang kita bagi-bagikan. Contoh ya, contoh ini kan musim hujan nih. Iya kan, ini musim hujan. Kita postingan Pak Bipropolis atau Kak Proko Iya kan? Nah, terus yang kita tag di situ apa? baiknya, bagusnya. Ya, kita juga harus punya tujuan daripada konten kita. Siapa sih targetnya, marketnya? Kalau misalnya karena cuaca, oke okay, kasihlah misalnya hashtag cuaca atau misalnya hujan di Indonesia. Ya. Kemudian bisa juga memakai hashtag DBD. misalnya atau demam. Ya. Macam-macam, ya. Kemudian, gunakan hashtag sesuai postingan konten, atau kalau tadi kita posting PropoEli apalagi yang mesti kita tag, tentunya jangan lupa tag HDI. Ya, eh, sorry, hashtag HDI, ya. Kemudian juga, hashtag pakai robo Elix nama produk yang kita bagikan, atau misalnya "Suplemen Food Supplement", makanan kesehatan. J yang hubungan yang sepatu dengan propo misalnya, ya, pakai hashtag sepatu nggak ada hubungan dengan propo ya, kan? Atau televisi, ya nggak ada juga hubungannya dengan propo Nah, ini contohnya yang saya buat. <tuh> Kalau madu kelangford siapa sih yang nggak suka madu? Kemudian siapa sih yang uh, mengurus yang namanya uh, rumah tangga? Baik itu di dapur. Baik itu dimanapun, ya kan, adalah ibu, ya ibu rumah tangga. Nah, boleh kita memakai hashtag dapur yang namanya ibu-ibu, uh, uh, apa ya, uh, sosial media pasti menggunakan hashtag ini, ya. Lagi masak di rumah, bisa mereka pakai dapur posting sesuatu, posting gambarnya, hashtagnya dapur, atau misalnya, dapur hashtagnya memasak. Kemudian kalau kita posting konten mengenai seminar kesehatan atau PSM misalnya yang diselenggarakan oleh kita bisa menggunakan hashtag rumah sakit kemudian hashtagnya kita bisa pakai eh, dokter kita juga bisa memakai hashtag eh, vitamin ya dan lain sebagainya kemudian kalau konten kita tujuan marketnya adalah anak-anak muda atau pelajar kita bisa pakai mahasiswa kita hashtag mahasiswa dosen ya kan uh, guru dan lain sebagainya <tuh> ini hanya beberapa saja Bapak Ibu ya kemudian lokasi nah ini mungkin harus kita spesifik di sini ya Bapak Ibu rekan-rekan. lokasi ini kita bisa mencari lokasi. ya Contoh yang kita cari itu adalah nama daerah, atau wilayah, atau kota, atau tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Ya, kita cari keramaian. Di daerah mana, di kota mana yang orang itu ramai. Dan mereka aktif posting dengan menggunakan lokasi itu. ya Kita contoh misalnya, di puncak ya puncak mana yang kan contoh misalnya Bogor contoh ya kita Bogor terus kita klik terbaru pasti banyak yang posting kegiatannya di sana ya atau misalnya Malaysia boleh negara juga boleh ya rekan-rekan. kemudian siaran langsung atau live stream nah tujuan ini adalah tidak lain daripada kita mencari orang yang sedang aktif di Instagram atau akun-akun yang aktif di Instagram itu cuma satu, kalau kita pengen tahu apakah orang ini aktif atau siapa sih yang aktif di Instagram, akun mana masuklah di dalam Instagram live atau siapa langsung Anda akan melihat orang-orang yang sedang menonton nah, berarti orang-orang itu sedang aktif Bapak Ibu rekan-rekan dan kita tujuan di sana adalah mengumpulkan daftar nama dengan cara kita membuka biodata atau akun yang sedang menonton dan follow like, aktifkan lonceng, dan gali network. <tuh> Selain itu, pastinya kita ada konten, ya kan? Kalau kita bermain sosial media, pasti ada yang mesti diposting, di Bapak Ibu rekan-rekan. Ini adalah tools untuk posting dan send content. Foto atau gambar. Video, testimonial, jurnal, education, monitoring, konsultasi, bahkan informasi yang update-nya cepat banget. Itu adanya di mana? Telegram. Ayo, coba kita refresh lagi, sadar lagi, Please. Tolong aktiflah dan sering-sering mungkin ya Kita buka telegram, Bapak-Ibu Kenapa? Kalau upline kita membagikan sesuatu di grup Itu sebenarnya sebagian puluh ya, 80% itu ada di telegram Bapak-Ibu, kalau upline kita share di grup Terus kita download, otomatis kan ke download di WA Handphone kita lemot, kenapa lemot? banyak gambar yang tersave banyak video tersave akhirnya apa Lobet, handphonenya nah ini untuk menjaga supaya kita handphone kita juga tetap uh, ini ya tidak mudah lobet. ya dan konten-konten yang kita share itu tidak bisa terhapus ataupun juga tidak hilang ya itu telegram di Telegram itu, kita tidak perlu harus save di galeri, cukup kita buka gambarnya dan klik bagikan, Bapak-Ibu, Rekan-Rekan. Itu sangat-sangat menghemat waktu, ya dan juga menghemat uh, daripada uh, RAM handphone, yang biasanya kalau apa-apa itu uh, RAM yang biasanya semakin berkurang, <tuh> sehingga mem, uh, memperlambat cara kerja, Sistem daripada handphone kita jadi, ayo aktiflah kita untuk buka Telegram. Disitu kan ada HDIPN, bisa sengaja saya tidak sebutkan di sini. App. Ya, silahkan dicek ya. Itu ada di grup ya, atau mungkin bisa menanyakan kepada upline-nya atau mentornya. Dan HDI Info, nah, apalagi sekarang HDI Info udah update ya, setiap hari di Telegram. Ya, Bapak Ibu. Kuasai apa yang harus kita kuasai? Produk dan bisnis. Ini dua-duanya ini penting banget ya. Produk kita harus kuasai. Kenapa? Pada saat kita DM orang di Instagram, ya kan? Terus orang itu tertarik dan dia tanya, "Di ada enggak vitamin C?" Terus karena kita tidak pernah ikut Training karena kita tidak sering-sering itu training tidak mendengarkan trading training sorry ya product knowledge akhirnya apa kita berjawab oh sorry nggak ada vitamin C adanya pola energi oh. <tuh> salah ga ya jelas salah bapak ibu kan di pola energi ada vitamin C ya, paling tinggi mah Yang profiling juga ada ya itu pentingnya itu kelihatannya sih ya Ya, tapi itu efeknya besar ya, Bapak Ibu rekan. Kenapa kita harus tahu produknya pada saat kita tidak bisa memastikan ya ada orang yang kita DM tiba-tiba dia -tiba mau pesan, aku lagi sakit ini, aku butuh apa ya produk, produk HDI apa yang bagus saya konsumsi. Nah, makanya kenapa kita harus tahu betul produk knowledge-nya ya minimal forced star itu Bapak Ibu. Clouper honey di Poland, di Propolis dan Royal jelly minimal itu aja itu dikuasai dan kalau kita sudah Bapak Ibu rekan atau Anda semuanya sudah Diamond bisa ikut namanya di Education ya di Expert Education itu tentang apa ya Adi Education Expert Training itu kalau mau menjadi uh, profesional di perlebahan ya semuanya dikupas habis di sana <tuh> tentang lebah. Kemudian bisnisnya kalau kita ketemu orang yang pada saat kita sharing di atau mungkin kita bagikan konten di DM, kita kirim ke orangnya. Terus orangnya nanya. Oke, okay, ini apa saja sih keuntungan kalau saya misalnya bergabung Ya deh, Lah, kalau kita nggak tahu Bapak Ibu, atau mungkin yang kita jawab cuma dua. Oh, itu Pak, ada uh, bisa jadi uh, Bapak bisa dapat keuntungan itu jual harga retail atau bisa juga menjadi entrepreneur Hanya 5% tapi Pak. Loh, pasti dia tanya, setelah itu apa lagi yang kita dapat? Nah, kalau kita nggak tahu bisnis plan-nya, ya udah kita selesai. Nah, ini kenapa pentingnya training. Loh, oh, saya dipaksa-paksa ikut training. Ya, ya sekali lagi, bukan dipaksa ya, sebenarnya ya Bapak-Ibu ya, plan itu, itu soker banget buat Anda. Ya, saya pun Uh, banyak terima kasih, malah uh, saya dipaksa. ya kan? <tuh> Kemudian di business plan ini, kalau misalnya ada yang tanya, oh MLM-nya, saya juga pernah ikut dulu, itu itu nggak jalan. Kita kan bisa edukasi, Bapak-Ibu, lewat kita baca buku The Secret Book of MLM, kan kita ada pengetahuan. Toh. Pada saat kita ikut training bisnis plan, kan kita ada pengetahuan, bedanya money game sama M, kita bisa edukasi itu itu dulu. Jangan aku mau pusingin. No, no, edukasi dulu supaya orang ini, oh, dia paham. Sorry ya, Pak, aku izin share. Ada konten mengenai money game, bedanya money game dengan M&M. Silahkan ya, Pak, tolong ditonton. Kita kan bisa kirim, ambilnya dari mana? Telegram tadi kita tinggal bagikan linknya. Ya. Nah, ini tolong dicek juga apakah kita sudah bisa presentasi online dan offline. Kalau offline dan online ini ada uh, mempunyai kesamaan yang, <tuh> uh, yang luar biasa ya. Kalau presentasi online kan kita bisa mengundang banyak orang di sini ya dari daerah manapun bahkan di luar negeri pun bisa ketemu ya kan. Nah kemudian kalau offline ya ini terbatas memang jumlahnya tapi emosionalnya itu terasa ya. emosinya itu dapat bapak ibu rekan. Ya, Jadi kita nggak boleh memilih harus dua-duanya ya aku harus pilih, aku pilih offline aja nih nggak bisa ya jadi uh, yo kita harus bisa presentasi online ya kalau dulu ya ada namanya presto buku ya kita buka-buka tapi kalau sekarang tetap boleh juga ada bukunya ya atau anda ada laptop bawa Ya kan? atau ada tag bahwa handphone pun jadi kan kita bisa muter-muter bapak ibu ya nah itu salah satu yang membantu kita ya di bisnis kemudian closing yang tinggi hari ini bapak ibu rekan di Hdi kan membernya itu free membernya free ditambah kita kecepatan Uh, apa ya kecepatan dapat network itu lewat sosial media itu cepat banget atau fast ya jadi kalau mem, apa ya, memiliki member baru itu sangat mudah dan kita pun uh, di sini nggak perlu ini ya saya yakin semuanya pada hebat ya untuk uh, closing dalam tanda kutip member ngajak orang daftar ya secara online gitu ya kita bisa kirim link di daftar sendiri atau kita daftar sendiri selesai kan nggak bayar itu, itu itu sangat mudah tinggal kitanya ini mau melakukannya atau tidak ya jadi kita nggak boleh iri dengan mereka mereka kok kenapa mereka ini cepat sekali ini karena mereka menggunakan uh, sosial media atau dunia digital ini uh, begitu benar-benar uh, konsisten dan komitmen pastinya sehingga closingan mereka juga tinggi ditambah juga produk, Ya, karena uh, tadi akan aktif di sosial media, punya banyak teman, punya daftar nama banyak. Tiba-tiba <tuh> izin share tentang kesehatan, eh ada yang beli sehingga fungsinya tinggi. Kemudian follow up, kita juga harus punya keahlian ini, follow up. Jangan karena kita berteman bertemu di dunia digital terus Uh, ini kan digital, saya cukup kasih link aja, pasti dia ikut kok training. Saya kasih ini aja, dia pasti uh, ikut kok. Belum tentu. Jadi, follow-up kita itu harus, kalau bisa harus lebih banyak, Bapak-Ibu rekan-rekan. Ya, kita memastikan apakah benar-benar dia sudah ikut atau tidak. Ya Kalau saya secara pribadi, biasanya mendampingi itu langsung Bapak-Ibu rekan-rekan. Ya, kalau misalnya ada push saya juga ikut di sana. Saya cek apakah nama akunnya ada atau tidak ya, seperti itu. Kemudian post path of success. Nah, kita harus mengajarkan ya orang atau downline kita yang baru yang kita closing lewat online itu kita harus ngajarin post. Kita juga punya standar ya. Kalau di konvensional kan eh, SOP. Nah, kalau kita post Nah pada saat kita bergabung ngapain aja sih duduk santai minum kopi bukan kita ajarkan dia untuk minimal bisa belajar sendiri ya kan kemudian bisa daftar sendiri ya kemudian ikut training nah jadi tahu-tahu jadwalnya kemudian dia kita masukkan ke dalam digital kurikulum yaitu di Telegram ya sehingga kita sebagai applicant pun orang yang mensponsori pun tidak pusing. Aduh si ini kok nggak bisa bisa, sini si kok nggak bisa bisa. Ya bukan nggak bisa sebenarnya, tapi karena kita tidak mendampingi. Ya, nah di pos ini juga kita ngajarin dia buat daftar nama, presentasi atau role play, tindak lanjut, dan termasuk juga pengembangan diri. Apa saja acara-acara yang harus dia ikuti untuk pertumbuhan pribadi? Apa saja? ada yang terbayar ada yang tidak kemudian evaluasi evaluasi di, di digital uh, prospecting, bahkan marketing itu butuh pendampingan dan butuh mentor Kenapa kalau kita jalan sendiri kita dapat ya, penolakan akhirnya kita berhenti nah sama ini sama dengan punya offline Bapak Ibu rekan-rekan jadi kalau kita prospek orang itu juga sesegera mungkin kita evaluasi apa yang salah saya udah melakukan semuanya loh uh, upline apa yang salah ya saya udah melakukan ini finish list saya udah udah bagikan sesuai dengan profesinya wih itu keren banget kenapa belum ada hasil nah itu perlu dievaluasi bersama dengan upline-nya Bapak Ibu rekan-rekan ya Pembinaan dan pengembangan diri ya, support system. support system kita adalah billionaires. Dan kita juga kalau di offline, ya, kita dipaksa. Eh, sorry ya, kalau offline kita mempelajari tiga saat di online. Pun juga ada tiga dipaksa. Dipaksa untuk bisa apa jelek-jelek, kita dipaksa itu kan. Hari ini pun saya paksa beberapa downline saya, yang baru-baru tentunya, saya paksa untuk posting. Saya pengen tahu dia seberapa besar sih, ya dia itu mau benar-benar mau menjalankan. Saya lihat dari postingnya, dia posting apa tiga. Kalau dia tidak posting, berarti ya, jangankan yang lain, posting aja dia nggak mau, ya apalagi mau mengejar orang, Bapak-Ibu. Kita memastikan dulu dia bisa posting nggak. Posting berani nggak. Takutnya, Uh, ah males posting-posting nanti uh, saya diketawain oh malah jualan madu nah berarti <tuh> masih belum percaya belum trust terhadap produk jadi kita harus ingat kita dipaksa dipaksa juga oleh teknologi digital ini loh ya digital ini kita harus dipaksa Enak ya digital loh wanita saya santai di rumah ngopi <tuh>. ya kan bagi begini, loh. Maik, nah, iya kan? Ah, gampang lah ya. Bapak ibu, bukan cuma itu ya. Yang kita lakukan tidak hanya santai, terus apa? Mainkan Instagram, enggak? Scroll, scroll, scroll terus DM, DM, tidak jadi. makanya tadi, kenapa ada evaluasi itu penting ya? Kita dipaksa oleh upline dan kita dipaksa oleh diri kita sendiri. Kemudian, karena ada sesuatu yang ingin kita kejar. Aku ingin punya online, tapi terbatas untuk menemui mereka. Ya udah kita online, sehingga kita bisa, sehingga kita terpaksa untuk melakukan itu untuk dapatkan online. Semakin kita melakukan digital prospecting, ya, dan beberapa hal-hal uh, yang dilakukan di dalamnya, maka lama kelamaan kita akan menjadi terbiasa, Bapak Ibu, atau jadikan habit digital prospecting itu sebenarnya sama dengan offline. Hanya saja, dia tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Keluar rumah, transportasi, makan, dan lain sebagainya. Ya, kan? nah, kalau sekarang ini, kita bisa meeting bareng, ataupun ada anak di dekat kita pun, no problem ya. Atau kita kerja pun sambil dengerin audio apa, kita nggak terganggu. <tuh> Oke, okay. Bapak-Ibu bisa saya seri dan langsung saja saya izin tutup, saya tutup dulu ya oke okay. sebelum saya mau uh, uh, praktek ya ada hal yang um, harus saya jelaskan juga di praktek ini ada yang mau bertanya barangkali kali <tuh> Ya, siapa yang ikut mentoring and coaching kemarin? Ada tulisan STW loh di sana, serius. <tuh> Ada tulisan STW. Tidak <tuh> ya, tahu itu kepanjangannya, boleh saya dibantu. Uh, saya awalnya juga pernah STW, akhirnya saya uh, melubah pola pikir saya bahwa apa yang saya hari ini dapatkan, apa yang hari ini saya pelajari pun, saya tetap mengosongkan pikiran saya sehingga saya bisa terus dimasukkan. Terus dimasukkan, ibaratnya minuman ini kalau sudah penuh, tumpahkan Jadi setiap hari kalau bisa kita kosongkan, ya kan kosongkan lagi Bapak Ibu rekan-rekan Sehingga kita juga bertumbuh Dan hari ini Bapak Ibu rekan-rekan lihat saya seringkali bawa prospekting digital Saya ikuti kanite dari pertama sampai hingga hari ini, kok nggak ada hasil Ini perlu didiskusi, coba apa sih kendalanya boleh, saya bisa bantu untuk uh, memberikan solusi barangkali Atau mungkin langsung mau praktek, kah? kanite saya ingin tampil Saya mau memperlihatkan akun Instagram saya misalnya. Boleh Halo, pagi Masih on, Bapak-Ibu, rekan-rekan ya di sini ada <kuh> ada Turni, Ibu Pariani, ada Pak Kelis, ada Ieni, Pak Rusli, Ibu Anel, Ibu Nadia, Ibu Susan juga ada, A7, ya aduh ini saya siapa nih 7 ya, ada Ibu Nia, Kemudian ada Pak Ferdinand, ada Angel, ada juga Bu Mary, ada Bu Rini. Ya. ini halo ini yang A7 ini siapa ya? <laughs> Gak ada namanya ini. Ya. Halo A7 pagi. Ya, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan. Apa yang mungkin ada masukan juga? Bu Oke. Okay. A7 itu rekan saya Aldri. Oke, okay, sorry. Ah, uh, baru. <tuh> ya, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, apa yang uh, bisa kita bahas bersama. Okay, nanti kalau misalnya saya tidak, atau mungkin hal baru buat saya, saya akan belajar juga. Ingat, saya juga masih terus belajar, Bapak okay. Ibu. Uh, sharing sedikit. Uh, minggu lalu ya, kalau tidak salah. <tuh> Saya banyak belajar loh Bapak Ibu sama Surni ya. Jadi ceritanya gini, beliau ini bikin akun Instagram. Kemudian Instagramnya ini kan saya ubah ke profesional, kok oh, aman itu no problem. Semua aman. Terus saya coba tes, saya buka live Instagram, kelihatan penontonnya muncul, muncul, dan bisa diklik. Ada satu fenomena yang luar biasa. Jadi gini, <laughs> sekitar tiga apa seminggu ya kurang tahu kurang lebih ya ibu ya tiba-tiba <tuh> itu nggak bisa dilihat siapa penontonnya nah bingung nggak saya pun juga sampai kaget ah saya nggak percaya saya bilang saya pengen tak, boleh dong ibu saya masuk ke ini. saya cek langsung beneran itu <tuh> bisa lihat penontonnya nah ternyata <tuh> saya sampai tanya juga dengan konsen moseni bilang wah bisa begitu ya ini saya coba pelajari lagi, dan saya ketemu. Saya tidak bisa memastikan itu berapa lama ya, time-nya, waktunya. Tapi yang pasti, saya ubah ke akun profesional. ya. Waktu itu saya cek kok belum-belum lagi. Ternyata, oke, okay, saya ubah lagi ke akun yang biasa. nggak bisa juga. Oke, okay, besoknya saya ubah lagi ke akun profesional, tapi saya bertahap, saya tunggu. Waktu itu saya kurang tahu berapa hari. Eh, pasti buka bisa lihat lagi. <tuh> nah, kenapa saya mau sharing ini? Barangkali ada rekan-rekan yang pada saat live Instagram juga tidak muncul tuh penontonnya. Akhirnya tidak bisa lihat ya. Sih gitu deh, ya. ini kasus baru ini ya. Aneh gitu. <tuh> Sebelumnya bisa, akhirnya nggak bisa. <tuh> Itu ada okay. dua. Minggu. Saya coba masuk. Nah, kenapa ibu? Sorry. Ada dua minggu mungkin tidak bisa itu. Ada dua minggu ya ibu ya. Benar Bapak ibu? Itu ada dua minggu. Kemudian tiba-tiba bisa. Tapi yang tidak bisa itu radio kesehatan, media Indonesia. Nah saya belum coba lagi. Apakah sudah bisa yang dua itu? Biasanya yang itu yang yang lain juga nggak bisa juga tadinya. Tapi sekarang udah bisa. Yeah. Udah bisa lagi, Ibu. Saya udah cek juga, iya. <laughs> yeah. Itu uh, apa ya? Kasus yang saya temui di live Instagram, <clears throat> uh, Bapak Ibu. Rekan-rekan, ada yang bisa Nite uh, bantu kah di digital prospecting? <coughs> Ferdinand Angel, ya yeah. Cieni, Ibu Nadia, atau Ibu Pariani ada? Halo, Ibu Pariani? Ya, ada. ada yang bisa kita ya, bantu? Atau ada kesulitan di digital ini, prospecting? Ya. Kalau tidak ada, kita langsung praktek aja ya. Ya, ini saya coba. coba, coba. Sorry, Wadid bisa, ini akun nilai yang Sobat Lebah bisa jadikan co-host kok. <coughs> Oke, <Okay>, thank you. Saya mau kamera saya. Oke. Oke, okay. ini Instagramnya saya. Ya, ini lagi ada yang live Instagram. Ya, kita cek satu-satu ya. Rekan-rekan, cek satu-satu. Tadi, materi yang tadi kita pelajari di awal. Oke, okay. materi yang pertama tadi adalah miliki akun Instagram. Setelah itu, kita cek foto profile nah ini kalau dilihat dari foto profil saya ini tidak buram ya ya tidak buram ya ini salah satu contoh yang foto profil yang bagus kemudian coba Bapak Ibu lihat di situ di bawah itu saya tidak ada nama nama saya di atas coba nama saya itu adanya di nama Nama itu adanya di atas nih, di atas ya, yang mit.urw. Itu nama di atas. Ya. Dan nama pengguna saya, saya itu di bawah, pengusaha HDI ya, biskin. Nah. <tuh> itu tolong dicek, itu maksud saya tadi, tolong dicek akunnya apakah sudah benar ya. Terus di bawah pengusaha DI biskin itu ada lagi tulisan pengusaha. Nah, karena saya akun profesional, saya memilih ya, akun saya itu apakah toko publik, apakah uh, pendidikan. Kalau Bu Suri di sini kemarin saya setting ke pendidikan. Nah, karena beliau di dunia pendidikan. <tuh> ya. Atau mungkin kita sebagai seorang profesional bisa kasih apa di sana. Bapak-Ibu rekan -reka. ya. <tuh> ya. Oke, kemudian nah itu biodatanya ya, ya di bawah oke okay. kalau kita sudah cek nama dan nama pengguna oke okay. kita coba masuk ke aktif bersosial media itu seperti apa contoh <tong> like ya, ini kan bukan akun pribadi lo ya ini kan uh, Tangerang, ya. About Tangerang, ya. Tentang Tangerang, nah ini kita like, ya. Like ini ya, pakai hashtag ini juga yang tadi saya maksud. Ini hashtag Karawaci, ya. Hashtag juga muncul kalau uh, kita sudah follow, ya. Hashtag itu bisa di-follow, ini juga. Tiktok Indonesia hashtag Tiktok juga ada ya. Dan ini salah satu like yang kita lakukan ya Bapak Ibu yang Kemudian komen. Contoh komentar ini lihat dulu captionnya jangan asal komen ya. Nah, coba kita baca dulu. Ya. Kalau misalnya kita komen-komen ya kan, kalau enggak, nggak apa-apa. Ini misalnya nih, boleh ya kita kasih, ya emotion misalnya, boleh ya kan. Ini rumah sakit ya, rumah sakit. Boleh nggak? Boleh, ini juga ada yang komen di bawahnya ya, ya kan. Oke, ini juga yang reels juga bisa dikomen. Ya, kemudian komenlah yang positif apa itu sesuai dengan kontennya. Ya, sesuai dengan kontennya dia. Ya. Nah, ini misalnya. Ya, teman-teman ya, saya yakin teman-teman hebat dalam hal ini lah ya. Apalagi kalau ibu-ibu, aduh enak banget kalau komen ya kan, sama ibu-ibu pasti tahulah. Oke, setelah itu share. Apa yang harus kita share? Contoh. Nah, ini rekan-rekan. Sorry ya. Misalnya, kalau misalnya ada akun yang, eh, akun pribadi, tapi dia itu ada jualan, nah kita bisa boleh bantu, kita boleh bantu set, ya, nah, ya di sini ya, Wah, ini bersponsor ini nutrisi lebar, ya, coba kita cari, nah ini misalnya nih tapi ini kan suara suara Surabaya ya, stasiun apa media juga, ini media, nah inilah misalnya. <tuh> Nah ini misalnya kita like terus kita uh, cara sharenya di mana ini di bawah, yang seperti gambar pesawat ini ini bapak. Nah ini kita mau tambahkan ke cerita juga boleh ya. Jadi itu kita bagikan seperti itu caranya. Ya klik bagikan atau tambahkan keril cerita maksudnya sorry. Bisa juga kalau orangnya itu membuka privatnya bisa dibagikan lewat cerita juga tapi ini dia tutup dia hanya bisa uh, public atau audience hanya bisa menambahkan karya cerita ini <tuh> kemudian tag ya tag saya contoh ambil ini tag yang uh, misalnya kalau ada sesuatu atau konten yang kita upload terus kita pakai tag hashtag eh, <tuh> bukan ini hashtag tag. sorry tag ya sorry sorry sorry ini tag ini kita bisa pakai di sini, Bapak-Ibu rekan-rekan. Contoh misalnya, <tuh> ya, ini misalnya saya posting foto seperti ini. Ya, ya kan? Ini kan saya tag orang di sini. Saya, saya klik gambarnya. Nah, ini kan muncul orang yang saya tag. Bapak-Ibu rekan-rekan. ya <tuh> Kalau misalnya kita share seminar atau kegiatan HDI ada enggaknya di sini. Nah contoh ini bapak ibu. Ini tahun lalu, Oh saya nggak ada tag ya di sini. Ini juga. Ah ini contoh tadi PSM ya. Atau seminar kesehatan ya bapak ibu. Ini juga uh, kita bisa share dan tag uh, apa namanya. Nah ini salah satu tag yang saya pakai adalah I #hashtag sorry #hashtag seminar kesehatan nasional, webinar gratis, zoom meeting jantung penyakit jantung. Cuma di sini saya belum menggunakan tag ya, belum tag dokter. Ini yang kita tag di sini adalah dokter. Nah ini contohnya nih ya, ada bem ya billionaires enterprise meeting. Kita ini waktu saya ada nggak ya? Nah, ini yang saya tag, Tagging gambarnya, ini orang-orang yang saya tag, Bapak-Ibu rekan. Ya, ada juga yang member, ada yang non-member ya, yang belum member. <tuh> Oke, okay. dan masih banyak lagi. Kemudian live, saya memang belum pernah live acara atau misalnya kegiatan saya, saya tidak pernah. Kecuali yang kemarin di maintain itu saya live sendiri. Ya, Ini juga nanti mungkin kita ke depan mau upgrade ya, supaya kita bisa melakukan acara-acara via uh, Instagram itu boleh banget. <tuh> Kemudian Bapak-Ibu Rekam, kita masuk bagaimana cari nama pengguna tadi. Kalau kita ingin cari konsumen atau cari prospek dengan menggunakan nama pengguna. Contohnya di sini saya mau cari teman saya, misalnya... Saya ingat namanya, tapi saya nggak punya WA-nya. Jangan-jangan dia punya Instagram. Akhirnya saya cari. Uh, misalnya uh, Eko. Ya, ya. Eko. Nah, Eko kan banyak banget di sana. Jadi kita bisa lihat siapa yang namanya Eko. Itu maksud saya, Bapak Ibu Rekar. ya Kemudian hashtag. Kita juga bisa menggunakan hashtag dengan di situ kan ada nama pengguna, kemudian ada music, kemudian ada hashtag. Nah, di hashtag ini kita cari. Contoh tadi ya dapur. Nah ini ini ada 1,2 juta postingan. Coba kita buka. Wow, ini yang populer ya, Bapak Ibu. Ini yang populer. Yang populer ini. Kita lihat yang mana? Kita lihat yang di tengah yaitu terbaru. Nah, ini postingan terbaru nih. Ini, ini kan uh, toko online ini ya. Ini 10 menit yang lalu, coba lihat di bawahnya. 10 menit yang lalu, dia baru posting 10 menit yang lalu. Yang ini ruang keluarga mungil. Ini saya yakini ini adalah properti. Ya. Ini juga 21 menit yang lalu. satu menit yang lalu. Kemudian ada coba ini ada gambar orang nih di sini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu Yang kita cari di hashtag. Coba kita klik. Nah, itu kan dia pakai hashtag dapur dan dia pakai dia tag dapur lagi nah ini bisa kita buka ya nah saya kurang tahu ini orang Indonesia apa buka ya ini salah satunya kita tinggal follow kemudian kita kirim pesan kita buka story-nya Contoh ya, saya kasih contoh saja kita ikuti, kita follow. Ya. terus jangan lupa bapak ibu rekan-rekan lonceng, lonceng di atas ini itu kudu diaktifkan. Ya, sama seperti alarm. Kalau misalnya dia ada siaran langsung, ah, seperti ini nih, Bu Bahalvian memulai siaran langsung. Itu karena saya mengaktifkan lonceng. Gitu, <tuh> kita tidak ketinggalan postingan-postingan uh, ya. ya contoh apalagi ya di sini nah ini, ini ada yang posting dapur timur Malika ya 51 menit yang lalu dia posting ya. yang paling teratas ini adalah yang baru-baru postingnya Oke <tuh> nanti Bapak Ibu silahkan praktek ya kemudian lokasi, oke. Nah di sini tadi kan ada nama akun atau nama pengguna, music, hashtag, dan lokasi. Lokasi di sini kita yang spesifik ya. Contoh, kita mau prospek orang atau udah mau cari blank prospek itu di mana? Kita mau cari blank prospek di mana? Contoh, misalnya, tentunya kita tahu harus cari tahu dulu ya. Kita pengen di Surabaya, tapi yang mana Surabayanya? Contoh ya, Surabaya itu banyak di sini, Bapak. Nah, coba lihat, Itu banyak banget ya. Uh, ya kan ada ada JMP Surabaya, Depot Surabaya, Surabaya Free Market, Surabaya Barat, ya Paku Won Mall Surabaya, Surabaya City. Ini ada graha Family ga ya? Ini soalnya apa aja ada di sana, ya kan? Nah, Bapak Ibu, jadi sedikit seri juga saya saya lumayanlah ya dapat online itu ternyata Surabaya semua. <laughs> itu dari Instagram. <coughs> ya. Contoh lagi, jangan Surabaya. Semarang ya. Semarang coba kita cek Semarang. Semarang juga banyak kota Semarang. Kita mau pilih daerah yang mana nih yang mau kita prospek? Ya, contoh misalnya kota Semarang. Oke, kota Semarangnya kita udah masuk ya. Jangan lihat yang teratas Bapak Ibu rekan-rekan. Kita lihatnya yang terbaru. Dari sini, coba kita ini reels ya. Ini reels ya nih. ini empat menit yang lalu baru posting baru sani ya kan? minggu naik Rai Widi ya kan nih anak muda nih <tuh> di sini ada lagi Berna Setia kota Semarang ini enam menit yang lalu doa memperingati 40 hari ayah Wah, ini dipanggil coba kita kita sukai dulu bapak ibu ya Kita sukai <tuh> ini kan aku pribadi ya Tapi, di sini ada orang Surabaya Surab Semarang enggak ya ada orang semarang di sini <laughs> izin ya saya prospek Bapak Ibu ya. Ini namanya banner rhyme. Yang kita lakukan yaitu follow ikuti. Oke. Okay. Setelah itu kita aktifkan notifikasi. Postingnya cerita video oris dan siaran langsungnya. <tuh>. Kemudian sukai minimal 5 postingannya. ya nah, ini tadi udah 2 3 4 lima enam uji lebih dari lima ya Boleh. kemudian saya kirim pesan Selamat malam Selamat malam Kak Berna saya tidak memperkenalkan diri di awal ya Bapak Ibu karena ini orang baru Istilahnya tuh kita mau testing-testing dulu. Dibales kayaknya. Gitu. Kemudian kita bisa menggali di sini. Kita bisa menggali networknya. Orang atau uh, kerabat atau siapapun lah yang dia, dia ikuti, yaitu di mengikuti. Sini kan ada postingan, pengikut, dan mengikuti. Kita lihat siapa yang dia ikuti. Oke, oh Ternyata ada ya ada coba kita buka ini yang pertama <tuh> saya follow lagi Bapak Ibu sama seperti tadi ya. tak sukai minimal 5 postingannya oke setelah itu Kita tadi pesan Ya Kalau kacana, jangan lupa emot ya. Kemudian, ah coba lihat ini kan ada story nya Kita coba buka. Kasih like. Kemudian kasih tanggapan. Oke. Setelah itu. Kalau Bapak-Ibu rekan-rekan mau gali lagi lebih dalam, boleh. Lihat siapa yang dia ikuti, yaitu mengikuti cek lagi. Ini tidak akan berhenti loh. Ini tidak akan berhenti. Jadi satu akun pun bisa, dari satu akun itu bisa membawa kita ke ratusan akun. Berarti bisa menambah daftar nama kita. Nah, bagi yang ikut diamond Pilar itu tugas untuk uh, blind prospect itu kelar dalam sehari ya, <laughs> ya kan? dalam sehari ya kan oke okay. nanti saya lanjut ini ya ini seperti ini contohnya ya. <tuh> kita kembali ke lokasi tadi oke okay. atau misalnya ini kan kota ya kita cari misalnya <tuh> uh, apa nih teman-teman yang ah, kita mau cari ada yang mau ada ide kah kan itu aku mau prospek orang di sini lokasi ini bisa nggak ya Ayo ada masukan dari rekan-rekan bagaimana enggak ada ingat saya kan sudah coba praktek ya jadi bapak ibu rekan-rekan untuk hasilnya ya harus juga melakukannya do ya praktek ya kan? praktis make perfect ya. ya praktek membuat kita ya terbiasa untuk melakukan dan tentunya kita dapatkan hasil jadi kita akan uh, ahli di bidang itu ya kan? <tuh> kemudian ya telegram oke ini aduh ini saya coba buka dulu deh <tuh> Bapak Ibu juga bisa pakai konten ini ya, ini sekedar so, ya kan. <tuh> Jadi Bapak Ibu rekan-rekan kalau punya anak ya boleh memakai reels itu mem menggunakan ini. Jadi orang-orang di Instagram oh dia punya anak, oh anaknya. Jadi menambah uh, respect dengan kita pada saat kita nanti DM, bangun hubungan. <tuh> Thank you, ini Kak Anel ya uh, sebentar. Kalau message kita dibalas, terus kita bisa langsung sama produk Yang harus diketahui pertama, Bapak Ibu rekan-rekan, hindari -rekan, dulu yang namanya aku aku mau nawarin A, aku mau nawarin B, itu jangan. Jangan sampai kita itu ada tujuan bahwa kita harus apa namanya? Hari itu lu juga langsung kita share. Contoh nah ini nih ini yang barusan tadi ya ini yang 41 menit hari ini jam 10:19 tadi saya dm coba bapak ibu rekan lihat ya. apakah saya masuk produk saya juga tidak memperkenalkan diri saya sebagai enterprise ini ya ini yang kita praktekkan no relation no transaction nah ini prakteknya itu dulu no relation no transaction relasinya dulu bapak ibu relasinya bagus ya masih ingat ya semua yang ikut ikem ataupun leader camp dalam membangun hubungan kita harus apa memberikan pujian penghargaan ya kan masih ingat toh nah ini bisa <tuh> seperti ini kalau udah seperti ini ya contoh ya ini ya selamat pagi c gan siok yim, sehat selalu ya kan nah, dibalasnya begini pakai ini ya kan <tuh> ya, ya Alhamdulillah Puji Tuhan dires direspon Lanjutnya gimana ya kita lanjut lagi salam kenal CSN itu dari kota Tangerang <tuh> pertanyaannya orang ini sudah buka profil kita belum pasti sudah ya. dia udah lihat profil kita dia udah buka akunnya Nite dan dia lihat pengusaha HDI itu sudah pasti <tuh> ya <tuh> itu sudah pasti bapak ibu rekan ya. <tuh> Selanjutnya di sini kita tidak langsung langsung ke produk ya. Jadi kita bangun hubungan dulu nih Bu Anel ya, bangun dulu. Nah supaya kuantitas ataupun uh, kolosing kita tinggi, ini dia. <tuh> ini kan baru satu nih yang balas. Kalau boleh kalau kita pengen hasil supaya orang itu sesegera mungkin bisa trust dengan kita perbanyaklah DM orang. Karena contoh ya 100 orang kita DM. ya kan? Hukum Pareto seperti tadi pagi kita belajar one on one uh, The Secret Book of MLM. Dan nah, di sana disampaikan ya tadi ya, hukum Pareto. Kita ingin dapat hasil yang banyak, berarti juga apa yang kita lakukan juga harus besar, harus maksimal. Ingin uh, closing orang 10, berarti berarti harus banyak di atas 100. Ya. DM seperti ini. Nah nanti tersaring. Ini kan kita DM. orang-orang yang saya DM loh. Coba lihat. Ini <tuh> banyak yang saya DM ya. Dan kalau kita udah, ini udah lebih dari ratus. ini udah ratusan ini. Ya. Nah ini juga ada yang baru. Ini satu minggu. Ya. <tuh> Lewat saya juga. Saking banyaknya. Ya. Nah. Kalau seperti ini saja yang kita lakukan satu jam coba kita DM orang ya kita tanggih misalnya 100 orang aduh itu terlalu sorry ya 300 lah ya kita 300 DM itu jelek-jelek pasti ada 10 yang balas pengalaman saya. <tuh> nah kita bangun hubungan di sana 10 orang ya kan besok orang baru lagi bangun hubungan. Minggu kemudian atau uh, lusanya yang lama tadi atau yang kemarin 2-3 hari yang lalu bangun hubungan lagi Oke okay, baik, saya coba ini ya, saya coba share Oke, okay. Nika, oke ini online saya di Surabaya. Ini udah ketemu Pak Adi. Ya, online saya ini udah ketemu Pak Adi, Saya saja yang masih belum ketemu offline. Nah, saya masih di Tangerang. baik-baik rekan ya. <tuh> Oke, okay, mari kita lihat ya ini awal saya memulai uh, DM atau chat dengan beliau. Oke. Okay. <tuh> Ini Bapak Ibu, ya. Ya, selamat. Ini selamat lagi harusnya. Ini saya kekurangan nih, <laughs> ya kan? <tuh> ini karena terlalu tergesa-gesa. Ini jangan diikuti ya tergesa-gesa. Halo Kak, ya Halo. Apa kabar? Baik. Ini 10 Mei lo ya. Ini tahun ini tahun lalu Bapak Ibu ya apa kabar baik syukurlah keluarga gimana kabarnya Muji Tuhan baik juga nah, teh ingatkan tetap ah? imunitas tubuh di pandemi siap pasti thank you ya Wah <tuh> nah, ini orangnya udah mulai ini nih ah, orangnya asik nih ini ini Bapak Ibu rekan ya, tidak semua ya yang seperti ini ya saya DM semuanya sama tidak namanya orang manusia itu kan beda-beda ya, ya yang yang sudah tahu personality plus ya pasti akan ketemu banyak eh, apa ya banyak orang yang berbeda-beda dan itu eh, warna-warninya yang enaknya di sana itu ya. oh. <laughs> ini salah satu saya ketemu orang yang luar biasa Tuhan mempertemukan saya dengan beliau kami <tuh> kan terima kasih kembali thank you ya <tuh> nah ini Terima kasih kembali ke yang baik hati. Kok tahu kalau saya baik hati ya ketawa, ya kan? hmm. Jangan hmm. juga ini ya rekan-rekan chatnya sedikit-sedikit ajak bercanda lah ya, biar nggak bosan gitu loh. Ya <laughs> yep, sama kita semua anak Tuhan. <coughs> Jadi kamu juga baik hati ya inilah ya. Nah, kemudian hmm. Tuhan, iya kak belum istirahat jam segini, karena saya cek waktu itu jam di sini ya? ya kelihatan ya disini. ini malam ini <tuh> ya nah saya tanya kak besok udah masuk kerja bekerja sendiri di rumah berarti seorang pengusaha dong wah oh, kakak udah usaha apa nah itu anak aku saya Nite itu lihat di <tuh> Lihat di story Bapak-Ibu, rekan-rekan. Ya, ya, ini terlihat di story -nya. Nah, ini tanya, kakak ada usaha apa? Usaha punya suamiku sendiri. <tuh> Itu anaknya beliau. Saya bilang, wow, lucu dan imut anaknya. Saya cuma bantu-bantuin aja Ini bisnis atau usaha suaminya maksudnya. ya Usaha apa kalau boleh tahu? Usaha di bidang electric automation. <tuh> ya. Oh, yang ngomong-ngomong, nama kamu Nite ya? Wah, apa kamu sudah married? Waduh, <laughs> anak Wih. kamu berapa? Wih, <laughs> ya, dan saya membalas dengan uh, seperti ini. Oh, keren ya, Kak? Iya, kan? Nite, ya punya sendiri. Kantornya di Surabaya, jadi Tuhan masih belum, Kak, lagi fokus usaha dan pingin dari saat SMA pagi, Ya, kamu <laughs> nah, ya, Kak? terus Nita bilang Nita ndah hebat Tuhan kita yang hebat terus dia ada karyawan juga ternyata usaha suaminya ada karyawan. Nah, Bapak-Ibu kan bisa lihat ya. Terus saya Nita ditanya domisili mana? Tangerang Tang kan. perhdi alamatnya di mana di malang di situ ada sekolah ya kan nah ini coba bapak ibu <coughs> coba perhatikan ya chatnya ini uh, alamatnya di mana kantornya hdi nya maksudnya kita bilang di ngagel <coughs> kenapa kita bilang di ngagel karena beliau di surabaya terus kayaknya aku pernah beli produk HDI di sana d y di Ah Iya, benar-benar. Saya pernah belajar produknya HWI di sana. Terus, Titi bilang, "Bukan HWI, kak, tapi HDI." Ya kan? Yang di Malang itu jalan apa? Oh, maaf, bukan HWI, HDI. Ya kan? Nite juga punya toko online. Ya, maaf ya, karena saat ini saya konsumsi produk HWI. Ya, papa, oke, oke, oke. Nite TCR, ada store itu toko online di TK. Itu balasnya begitu, nggak apa-apa, Bapak Ibu rekan-rekan. Kita ngomong itu toko online kita, boleh kok, nggak apa-apa, nggak salah, ya. Oh sekarang juga bisa sistem online ya. Siap ite. Nanti kalau saya membutuhkan produk dari, coba saya lewat online ya. Nah, dari chat saya tadi di awal, saya tidak menawarkan kan, kita hanya ber, uh, apa namanya ya, chat-chat uh, saja, ya, tanya kabar, bagaimana. Akhirnya ujung-ujungnya sampai ke sini. Ini kenapa kita inilah yang namanya uh, transaction, mereka. Tra, ah, sorry, relation, bang, hubungan dulu sehingga transaksi itu pasti itu akan terjadi dengan ya, sendirinya. <tuh> Oke, okay. ini bilang bisa, boleh kak, kalau bisa ada katalognya di sana. Oke okay deh, saya lumayan banyak juga loh yang sudah pernah saya konsumsi. Ternyata orangnya udah konsumsi, ya. Nih udah lama ya bekerja di ADI puji Tuhan baru mau tiga tahun, <tuh> selamanya enam tahun. Good. Uh, Nih pernah dengar kloverani pernah dong, saya juga pernah konsumsi. Beli di mana waktu itu saya beli di ngagel di ya, kantor ADI. Ya memang benar bagus. Sekarang saya nggak konsumsi ya kan. <tuh> Waktu saya beli, ada ukuran 500 dan dua ratus. Ada ukuran 500 kalau nggak salah, sekitar dua Waduh, <laughs> itu harga apa ya, Bapak Ibu? <tuh> Terus, Nita bilang, "Mungkin itu yang dua gram, Kak." Nah, Nita izin share ya. Nita kirim ini testimoni, ya, testimoni ke kanika ini ya, hebat-hebat HDI. Terus Nite bilang bisa beli harga murah lewat online tadi Kak, bisa dapat kartu diskon. Ini aja ada promo ya, punya ID maka punya ID HDI maka dapat voucher 80.000 dipotong pada saat belanja. <tuh> Nite izin share link-nya ke Kakak ya, untuk dapat kartu diskon. Saya kirim link URL saya. <tuh> saya kirim link URL saya. Ya boleh. Nah ini waktu itu masih ada promo ini B loyal voucher gift. <tuh> Kemudian jadi kalau saya buat ID lewat di situ ya. Ya iya, Nite tuntun waktu itu itu masih di Instagram ya. Saya coba saya tadi coba isi tapi diisi alamat tokisnya terus kok nggak bisa lanjut ya Nite. Ya. Saya tuntun lagi Bapak Ibu rekan-rekan. Akhirnya ujung-ujungnya saya sampai gini voice note <tuh> sampai dia bilang aduh dia nggak bisa, lah ya. Dia nggak bisa upload, akhirnya nite bantu beliau kirim KTP-nya dan ya, kirim WA. Akhirnya, nite daftarin seperti ini di laptop. Ya. Dan waktu itu transaksi, dan jadilah lah ini ya, jadi first line ini ya Dan sampai sekarang kita tetap komunikasi dan kemarin juga ketemu ko Adi ya bapak ibu rekan <tuh> seperti itu <tuh> ya uh, dari sini ada yang mau ditanya dulu boleh ayo kita interaksi ya ini tidak jangan nanti bapak ibu rekan berpikir semua sama ya orang yang kita dm pasti akan balasnya seperti saya tidak ya jadi beda-beda makanya kenapa tadi di sorry ya kenapa tadi di sini <tuh> sorry ya. <tuh> Ini kenapa? Kenapa kita harus uh, evaluasi? Nah evaluasi dalam hal ini ke uh, applicant atau mentor ya aktif anda lah ya uh, setiap hari. Contoh ya saya, uh, saya seperti saya misalnya yang itu contohnya ini kayak uh, seperti lagi-lagi uh, saya izin minta ini uh, di sini ada Bu Surni dan Angel. Kalau mereka lagi DM orang nih biasanya mereka langsung screenshot. Kan, ini balasnya bagaimana? Nah, jadi kalau bingung rekan-rekan, kalau bingung balasnya, ya kan? ayo coba langsung ke upline ya konsultasi ya. Ini baiknya balasnya seperti apa dan bagaimana? Nah, kita kan sebagai upline kan bisa lihat, hmm, kita lihat chatnya kan, aw, oh, <tuh> kalau saya biasanya ketik, jadi teman-teman uh, rekan saya tinggal copy paste, jadi saya ngajarin, saya ketik dulu supaya mereka tinggal kami pasti saya kirim lagi ke mereka langsung balas itu dan itu kalau kita lakukan setiap hari lama-lama juga di online kita itu dia akan terbiasa ketemu orang yang seperti itu yang balas dia oh udah tahu ini kemarin jawabannya ini ya itu mereka kemudian nah, saya juga mau bagikan ya ada ini teman-teman mungkin belum ya saya sih berharapnya semuanya tahu ya kalau belum kita akan belajar kita akan belajar sebentar ya bagaimana cara uh, menghubungkan telegram bagaimana menghubungkan telegram dengan uh, instagram ya sebentar ya oke saya izin share dulu ya ya bapak ibu rekan ini adalah telegram saya banyak banget ya banyak ya, ya. Coba bapak ibu buka sekarang telegramnya. Ada nggak yang seperti ini di atas? Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak yang seperti ini? Ada? Ada? <gifat> di -cek. ini namanya folder bapak ibu Punya folder nggak? Ya, seperti saya, saya punya HD internasional, Singapura dan Malaysia. Ini khusus satu folder saya di sini. Ada HD e-business. Uh, banyak semua. <tuh> Jadi kalau kita cari konten HDI yang kita mau bagikan atau kirim ke orang yang mau kita kirim, kita nggak perlu pusing nyarinya. Karena kalau menumpuk ya, itu kan aduh susahnya di mana ya vpn ya. Nah kalau kita sudah folder -kan, tinggal klik folder mana HDI bisnis udah muncul. Ah, itu kan ah. ada konten. Nah ini konten di bawah. <tuh> Misalnya kita mau kasih status kita nih. Nah, kan tinggal kita klik, Mbak. Yang mana sudut kiri? Bawah, sorry, sudut kiri. Sorry, sudut kanan bawah itu kan ada gambar seperti ini, kayak atom gitu. Nah, kalau kita bikin status story, Instagram, gampang kita geser. Ini ada story, kita klik. Nah, ini langsung otomatis masuk ke story, nggak perlu kita save. <tuh> enak toh, nggak perlu um, apa ya handphone kita nggak berat berat, kita tinggal bagikan. Ya. Kenapa tadi uh, uh, kita selalu mengingatkan karena tolong ayolah buka setiap hari telegram, sama kita kalau buka wa kita buka telegram juga gitu. ya. Nah <tuh> ini kita ber berbicara mengenai marketingnya sekarang digital marketingnya. Ya kalau kita posting itu saya lihat loh ya ya saya lihat itu hanya sekedar posting gambar produk Jadi kalau posting gambar dan produk itu di histori ya jangan di feed ini di story seperti ini <tuh> kalau kita posting produk alangkah baiknya kita menggunakan link supaya apa ada juga orang di luar sana kan sungkan untuk bertanya kepada kita harganya berapa saya mau order gimana kita di sini ada stiker <tuh> seperti ini. pakailah tautan ini di bawah ini, Bapak Ibu. Terus masukkan URL link HDI One-nya kita. Kalau saya kan sudah masukkan ke Bitly, jadi saya tinggal klik Bitly saja HDI registration. <tuh> Kalau HDI One boleh, nggak boleh, berarti uh, www.idiwan. .com com slash ORL, slash nama Anda. Kita selesai. Ini kita mau ngecilin, mau gedein. Silahkan ya, kan mau ngecilin juga boleh. Mau taruh di mana supaya kelihatan ya? Taruh di tempat yang kelihatan. Ini kan udah kelihatan nih, kasih di tempat yang kelihatan. Misalnya di sini ya. Oke, okay. setelah itu apalagi Nah, kasih lagi eh, apa ya? Caption contoh di sini order ya kan cari stiker order nah ya kan contoh misalnya sambil ini ya order order online ya kan saya taruh di bawah sini <tuh> ya saya taruh di bawah sini misalnya terus saya kasih ya kita cari tanda panah ya atau ini, Bapak Ibu rekan-rekan, kita bisa pakai ini misalnya, ya kan? Nah ini, <tuh> ya. Terus kita bisa tag orang, jadi kita bisa tag prospek kita. Bagaimana? Wah, ini asik loh ini. <tuh> ya kan? kita sudah di sini. Sekarang, Bapak Ibu rekan-rekan, klik mention. Itu kan ada mention. Klik mention. <tuh> Ayo tag, mau tag siapa? Contoh ya, hmm. nah ini saya teknik uh, ini konsumen saya. Nih, ini profesor auditor ini. Nah, ini. Ini kan kelihatan, kalau seperti ini kan kelihatan ya di story. Ya kan, kita mention orang terus kelihatan di sini. Nah, kita geser mentionnya. Ini kan bisa digeser, Bapak Ibu. Coba, nah geser ke bawah, ke bawah terus lepas, <tuh> kan? Gak kelihatan toh. Jadi orangnya gak tahu kalau kita eh, gak muncul ya, gak muncul di publik kalau kita tag orangnya. <tuh> ya kan, saya banyak lihat juga ada yang teks seperti ini, sebut, sebut terus pakai ini. Ya, ini juga mana ya? saya gak kelihatan. Kalau oh, ini di bawah. <tuh> Nah, ini kan uh, kelihatan juga, boleh juga digeser ya, tapi baiknya pakai mention saja ya, seperti ini. Siapa lagi, misalnya, ini? Saya juga punya prospek, loh. Ini, Cimi, saya lupa namanya. Nah, ini Yeni Liyong. Yeni tujuh saya geser ke bawah. Ini orang yang aktif lihat story saya. Setelah itu, diapain ya? Kita bagikan ini sudut kanan bawah ya. Bagikan ya, terus selesai. <tuh> Masuk ke cerita kita, ya kan lagi diproses tuh. Tunggu lagi masih diproses. Nah ini bapak ibu, jadi bapak ibu karena kalau klik, ya, kalau klik Bitly ini, coba ya kita coba ya. Kalau orang klik Bitly, nah ini kunjungi tautan, orang klik, ya kan langsung dia registrasi, registrasi, daftar sekarang. Konsolnya, nite, enak toh? Ya, jadi seperti itu bapak ibu rekan-rekan. Saya kembali ke ini ya, Telegram. <tuh> ya, oke. Ini tadi Telegram ya. <tuh> Kemudian, bapak ibu udah bisa ya buat halaman Telegram. Hey, sorry folder telegram tidak bisa ya <coughs> saya juga bikin grid team nah dari mentor kita pak adi ini banyak banget ini halaman khusus grid team saya bikin <coughs> itu ya ayo dia buat belum ya ini kelihatannya simpel ya tapi pengaruhnya besar ini kalau misalnya buat personal pribadi boleh HDE sistem ini juga ada. Bisnis HDE bisnis dengan sistem saya bedakan <tuh> Nah ini ya ini yang terbaru dari HDE juga ya. Nah ini menyukai sebutan anda. Ini tadi orang yang saya tag di story dia menyukai. Ya kan? Nah contoh ya ini kan dari HDE dot info kita nggak perlu save kita loading dulu ini loading tidak load, tidak terdownload di galeri kita bapak ibu ya ini tidak tersimpan di galeri contoh ya ini ya misalnya ya kan nah kalau kita save ke galeri ada tiga titik sudut kanan atas simpan ke galeri ya kita simpan ke galeri kalau kita nggak mau simpan, kita bagikan langsung. Itu ada sudut kanan bawah gambar atom itu hingga kita klik seperti tadi, bagikan apakah ke WA, ke Messenger, atau kita mau bikin <tuh> contoh, misalnya bikin status di gambar uh, beranda Facebook atau cerita Facebook boleh, atau ke TikTok juga bisa, ya, di sini. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak Ibu rekan-rekan ada yang mau ditanya. Ayo, silakan ya. Kalau ada yang bisa nih bantu saya akan bantu. Ya kalau misalnya belum bisa hasilnya atau jawabannya tidak memuaskan rekan-rekan, saya akan coba cari tahu ya ya bagaimana seperti apa. Kemarin siapa yang ikut acaranya? sorry, kok Adi, yang kok Adi dua sama dengan dokter siapa? Saya lupa. <coughs> uh, itu siapa ya kemarin aku Dokter siapa ya? Itu loh kok dia dari Med, dari Sumatera itu. Oh, dokter Munda. Christine. Ya, dokter Christine. Siapa yang masih ingat? Dokter Kisti Wadi waktu itu kan tanya, dokter gimana sekarang kan udah ada digital, bagaimana cara prospektif? Nah beliau menunjukkan loh, buka di Instagramnya apa? Ya, ya sama seperti yang tadi saya sharing, dia juga dm orang, dia juga bangun hubungan, gak langsung share produk, itu dokter loh, itu clown. Bapak ibu, udah starcom tapi masih melakukan hal yang seperti itu, ya kan? Ya apalagi kita. Kenapa kalau mereka lakukan, ya kita harus 10 kali lebih besar lagi yang harus kita lakukan kalau bisa. Itu yang benar. <laughs> mereka saja mau melakukan, berarti kita harus sepuluh kali <coughs> lebih lebih sering melakukannya. Itu. Ya, ada yang ditanya. Ya, rekan-rekan silakan. <coughs> Kemudian ini ya, kalau bagikan ke fit, Bapak Ibu tahu ya fit ya mungkin saya share lagi deh biar nggak bingung ya kan ini karena saya ini karena kita peduli dengan rekan-rekan ini ya kan saya juga rindu nih rekan-rekan bisa closing loh serius ini doa saya ya. <tuh> ini fit rekan-rekan ini fit ya postingan-postingan di sini ini adalah fit saya punya dongline <tuh> dia posting dia posting contoh ya dia posting ini Nah, ya Coba lihat konten ini. Ini kontennya kan panjang. Ini landscape kan, panjang kan, kemanjang ya. ini ini enggak cocok untuk fit. Dia pasti kepotong. Nah, saya banyak lihat ada yang melakukan seperti itu. Itu jangan. Ini ini khusus untuk story. Dan untuk story WA, status WA ini bukan untuk fit kepotong. Oke, kalau nggak percaya, coba kita tes ya. Ini fit, saya abaikan ke fit. Nah, coba lihat, ini saya coba kecilkan, loh ya, masih kepotong. Tuh. Ya kan? Nah, ini bukan untuk fit, Bapak Ibu. Dengan kalau ada konten yang panjang, itu bukan untuk fit. <tuh> Tapi kalau dia lebar, nggak apa-apa, masih muat di fit. Tapi kalau panjang itu nggak bisa. Itu untuk story itu, ya. Nah, ini yang bisa untuk fit. Ini ukurannya beda ya, bisa dilihat ya bedanya ya. Coba. Nah, beda-beda kan ya. Nah, jadi minta tolong postingnya di fit yang ini. Kalau memang ada akun bisnis mau posting. <tuh> Kemudian Bapak-Ibu, kalau kita ingin bangun hubungan dengan orang lain atau orang yang baru, itu jangan eh, jangan posting produk di sini, di feed itu. Posting acara boleh nggak? Boleh. Posting acara-acara, training-training, boleh. Tapi jangan posting produk. Nah ini seperti saya, ada acara saya posting. Jangan posting produk. Terus posting di feed apa saja kegiatan kita, aktivitas kita, ya. Nah, seperti saya aktivitasnya, iya kan? Atau foto-foto lama misalnya, boleh, nggak masalah. Ya. Nah, yang kita posting di uh, produk kita posting di mana? Di, di story, di sini. Oh, ya. <tuh> nah ini story, eh, sorry cerita cerita itu loh bapak ibu rekan posting cerita ya paham ya oke kemudian kalau siapa di sini yang sudah akun profesional udah semua ya akunnya udah profesional ya oke down berarti ya nggak perlu kita ini ya <tuh> ya bapak ibu rekan, rekan itu dulu yang bisa saya bagikan kalau ada kesulitan, silahkan hubungi upline-nya. Ya, silahkan juga langsung ke grup. Kan kita udah ada grup, ya kan? Bisa saling share, bisa dibantu. Saya ada kendala di sini: kesulitan nanti bisa di -japri. Kemudian, thank you, Bu Nadia. Kemudian, dan yang, pas, yang penting itu apa-apa, ya. Kita harus konsultasi yang pasti, evaluasi setiap hari, kegiatan kita di digital prospecting, dan yang pasti juga tidak lari ya kan kita juga berdoa ya kita sambil berdoa chat orang itu sambil berdoa doakan sebutkan namanya saja ya kan kita lakukan bagian kita ya Tuhan juga akan melakukan bagiannya ya itu namanya kita berduet dengan Tuhan bukan Tuhan melakukan bagian kita terus kita diam ya kan nonton drakor atau gimana <tik> scroll TikTok misalnya ya aduh ya kan Nah, itu itu itu saya yakin tidak ada di sini, di luar sana pasti ada ya kan. Oke, rekan-rekan saya di saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan komunikasi saya dan saya juga masih terus belajar hingga saat ini pun dan sebelum saya tutup, saya mau referensi kepada Bapak Ibu rekan untuk punya buku ini yaitu The Master of Recruiting ya, The Master of Recruiting. <tuh> ini Uh, saya terinspirasi bagaimana menggunakan uh, sosial media karena di sini ada bab yang membahas tentang uh, ya nah, ini the power of social media di sini ada the power of social media <coughs> kemudian bapak ibu rekan yang kedua adalah GoPro ini bagaimana menjadi seorang uh, profesional network builder dan ya ini juga ada yang luar biasa ya di sini ya kalau saya lihat di sini ada ada dialognya, jadi enggak bisa diamin. Ada dialognya, jadi kita bisa <coughs> praktek langsung. Itu Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak. Saya kembali ke teman-teman semua. Kalau nggak ada lagi yang ditanya, nggak ada ya. Kita kiri ya, selesaikan ya. Oke, okay, baik. Thank you. Selamat pagi. Saya selalu. Thank you.